Halo guys sobat semua semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi sama gue di sini dan seperti biasa ya di sini gue akan memberikan info-info yang pastinya terupdate to that. dan juga tentunya uh, menarik untuk kalian tonton di sini ya. Tapi sebelum gue lanjutin, yang pastinya buat kalian jangan lupa untuk dibantu support channel ini dengan cara klik tombol like, comment, share dan di subscribe. Tentunya gak sih gue semakin berkembang dan pastinya gue juga makin semangat lagi bikin video terbarunya untuk menghibur temen-temen gue di sini ya. Oke. Okay. Dan tentunya di sini gue bakal share ke kalian untuk tips dan triknya tapi sabar dulu aja buat temen-temen jangan lupa untuk dibantu simak simak terus videonya ya. Dari awal sampai akhir jangan di skip juga biar gak ketinggalan untuk update tentang -up terbarunya ya Pokoknya kalian stay tune terus di sini. Jangan lupa untuk di subscribe Dan jangan lupa untuk simak-simak terus aja Karena ya pokoknya buat kalian nih ya Jangan sampai nggak aktifin notifikasi karena itu penting banget Biar kalian tuh dapetin notif dari gue setiap harinya ya PZ ya Oke, kita lanjut lagi di sini untuk pola-pola selanjutnya di turbo ya, bestia ya. Di sini gue turbo di 30 kali di bet 10.000. Ya di sini gue sepin-sepin manja ya, kita pemanasan dulu aja di sini ya, bestia ya. Oke. Dan di sini gue juga bakal share ke kalian untuk situs slot mudah jackpot ya bener benar yang ini rekomendasi banget buat kalian khususnya para slotter mania ya. yang pasti ini situsnya juga aman terpercaya dan juga ini sudah resmi ya. Oke okay, di sini gue juga bakal ngasih kalian untuk pola-pola gacornya ya dan juga untuk RTP RTP-nya eh ya, jadi buat teman-teman semuanya langsung aja stay tune terus ya Oke okay, tentunya gue main di gates of Olympus kali bisa lihat sendiri ya dan tentunya kita main santai aja nggak usah yang terlalu terbawa hawa nafsu ya takutnya nanti malah hasilnya tidak me... hasilnya tidak sesuai gitu ya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan walaupun ya namanya permainan pasti ada menang kalah tapi ya yang kita harapkan kan pasti di sini dapatin profit ya, walaupun tipis-tipis aja nggak masalah yang penting kita bisa wage. Hai hey, kali 250-nya connect mampus nggak tuh. 15 juta dong. Wow, ini luar biasa banget bestie, di luar dugaan gue ya. Ini benar-benar yang anjing banget. Oke, gue langsung aja spill tempat bermainnya ya. Akhirnya gue bisa mendapatkan petir merahnya. Ya, oke okay, gue main di situs permen 138 nih best ya kalau misalkan kalian pengen dapetin petir merah kalian wajib join bareng gue di sini tentunya di permen 138 ya best ya oke okay. kita lanjut lagi gue aduh bener-bener excited banget bestie ya dapetin kali merah cuy langsung meledak ya kan 15 juta cuy kalian bisa lihat sendiri saldo gue di sini ya 15 juta,5 ya Wow ini bener-bener yang the best banget Oke okay? kita lanjut lagi Pokoknya di sini gue main dengan pola simple-simple aja Jadi semoga mudah untuk dipahami Dan pastinya semoga apa yang gue bagikan di sini bisa bawa hoki ya buat temen-temen gue Ya yang pastinya buat kalian yang mau join di permain 138 silahkan aja merapat Untuk lingga jor nanti. gue akan taruh di pin komentar ya Oke okay, biar kalian langsung join sekarang Gak perlu pakai lama-lama nih sayang Oke okay. Dan pastinya sebelum kalian bermain Wajib cek RTP dulu dengan winrate paling tinggi ya Tentunya untuk mempermudah kalian bermain Di game slot online yang lagi gacor saat ini Ya biar lebih mudah juga kalian cari game gacornya ya ya Kalian bisa cek untuk rtp nya dari mulai yang terendah sampai yang tertinggi, deh pastinya memungkinkan kalian juga untuk bisa dapetin profit-profit yang lebih tinggi lagi. Gitu, sayangnya. Oke, okay. lumayan juga di sini. Gue udah puas banget, ya. Udah puas, bener-bener yang puas banget, dapetin dua digit. Ya, gila, gak nyangka banget sih. Ya, sebenarnya gue bawa modal cuma Rp150.000, dan hasilnya bener-bener yang berkali-kali lipat. Ya, berkat gue main di permen 138. Dan buat kalian yang lagi nonton di sini, Jadikan tontonan ini sebagai hiburan semata Tidak untuk ditiru Apalagi buat kalian nih khususnya yang masih di bawah umur 17 tahun ya bestie. Pokoknya di escape aja Kalau misalkan video gue juga lewat di beranda kalian ya Jangan pernah untuk dijadikan sebagai pendapatan utama Maupun sebagai mata pencari sehari-hari Besti karena gue juga gak ngajarin itu ya Mainlah santai aja sesuai feeling Gak usah terlalu brutal Dan yang pastinya kita hanya gambling aja, jadi gue harap kalian jangan terlalu nafsu ya Karena ini ya resikonya juga terlalu tinggi ya Besti untuk kalian ya Apalagi yang masih di bawah umur, oke okay. Kita nyocok-nyocok lagi di sini. gue turunin bednya dan gue coba untuk buy spin di 2 juta Ya kira-kira hasilnya seperti apa, kita tontonin langsung aja ya. Kita coba dulu, cuan gak cuan gue wd ya Besti ya, oke okay. Masih shock berat sih gak nyangka juga ya dapetin langsung tadi 15 juta Wow ini luar biasa banget Oke okay, pokoknya jangan lupa untuk selalu support ya Dibantu subscribe juga channel ini ya, Yang pasti semoga Apa yang gue sampaikan gue bagikan di sini Bisa bermanfaat dan pastinya bisa Membantu kalian untuk dapetin cuan-cuannya ya Oke okay, yang pasti terima kasih banyak Buat kalian yang udah nonton Yang udah selalu support channel ini Semoga kalian terhibur dengan video ini ya Besti Pokoknya terima kasih semuanya. Semangat terus untuk tempurnya di Permen 138. Eh semoga kalian dapetin kesempatan menangnya di sini dong pastinya ya. Oke okay. dan gak butuh waktu lama lagi. gue bakal langsung cabut aja. Dan gue izin pamit dulu nih sampai ketemu lagi di video berikutnya. Oke. Okay. Salam Jacob. Salam Bede. Permen 138. Bye...